Ilahi wa roji'un Telah meninggal Syekh Ali Jaber Oke okay. Kita langsung saja ya uh, Dilihat dari Youtube Bermaster Didikobuser yang Memosting uh, Dirinya sedang Menjadi makmum dan imamnya Sebagai Syekh Ali Jaber sebagai imam maksud saya uh, Informasi terbaru dari Kompas TV ya de Ayocerebon.com Dedik korbuser berduka posting sholat berjamaah Dengan Syekh Ali Jaber Kamis 14 Januari 2021 Master korbuser ini di Instagram salah. Pastikan Deddy Korbuser sholat jamaah bersama Sheikh Ali Jaber di Instagram. AyoCirebon.com youtuber dan presenter Deddy Korbuser itu berduka atas kepergian ulama besar Sheikh Ali Jaber. Deddy menyampaikan duka mendalam dengan memposting foto dirinya sholat berjamaah bersama Sheikh Ali Jaber. There is no hurting, no suffering, and no pain heaven. I will be with you to this day Seperti itu kira-kira karena saya tidak paham dengan bahasa Inggris. Ayo baca. Inalai Sheikh Ali Jaber meninggal di RS Yarsi. Ali Jaber pernah diundang di ke podcast Close the Door milik Dedy Korpusir pada tahun lalu. Saat itu, Syekh Ali yang sedang bersama Gus Miftah diundang ke podcast Usai Insiden, penusukan oleh orang tak dikenal. Tayangan podcast Deddy Corbuzier dan Syekh Ali Jaber saat itu menempati trending YouTube nomor satu. Banyak yang kagum dengan sikap Syekh Ali saat mengungkap perasaannya. Usai ditusuk saat berceramah bukan hanya memaafkan bahkan saya Ali memohon maaf kepada penusuknya karena tidak sempat menolongnya dari amukan masa berlaku yang jarang terjadi dan bisa menjadi teladan Hai obituari Syekh Ali Jaber dari Madinah wasih berbahasa Indonesia sebelumnya diberitakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur menyatakan jika Syekh Ali Jaber wafat dalam kondisi negatif COVID-19. Meskipun sempat dirawat intensif dan terinfeksi COVID-19, namun dalam beberapa hari terakhir Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif dan terbebas dari virus corona. Benar Syekh Ali Jaber wafat Pukul 8.30 Sudah dalam kondisi negatif Covid-19 Di RS Yarsi Jempaka Putih Tulis Yusuf Mansur Sahabat Syekh Ali Jaber Yusuf Mansur juga mengungkapkan duka mendalam Atas kepergian Syekh Ali Jaber Menurutnya Beliau merupakan ahli Al-Quran yang mau berkorban Meninggalkan negaranya dan Pindah ke warga negaraan Di Indonesia demi menjadi Pendakwah Kenangan bersama saya Ali Begitu banyak Adik, sahabat, keluarga Sekaligus guru tempat bertanya Seseorang yang banyak meninggalkan Ajaran dan kenangan Tambah Yusuf Mansur Oke Hanya itu saja ya yang bisa saya makan Semoga bermanfaat dan berguna, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.